Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar kajian kitab Ihya Ulumuddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali Kajian eh, kitab pihak ini masih di bab yang kedua, yang terkait dengan ilmu yang terpuji dan tercela, bagian-bagian dan hukum-hukumnya di dalamnya terkandung penjelasan tentang sesuatu yang fardu ain dan sesuatu yang fardu kefaya, kemudian penjelasan tentang kedudukan ilmu kalam dan ilmu fikih dalam ilmu agama sampai batas mana dan penjelasan tentang keutamaan ilmu akhirat pada kesempatan yang diberkahi ini. Kita akan lanjutkan di sesi yang ke-6 ini. Ketahuilah bahwasanya ilmu jalan akhirat itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu ilmu mukasyafah dan ilmu muamalah. Bagian pertama yaitu ilmu mukasyafah ini adalah ilmu batin. Yang pertama ilmu mukashafah itu ilmu batin Dan itu adalah puncak dari segala ilmu Ilmu yang tertinggi itu adalah ilmu mukashafah Ilmu yang tersingkap dari batin Batin dengan hati ini berbeda Kalau hati Posisinya tidak lebih dalam dari batin kalau hati masih bisa berubah-ubah, tapi kalau batin tuh dia sudah sudah tetap, ya tidak goyah lagi. Ya. tuh nilai ilmu tertinggi, ya puncak dari segala ilmu. Ini. ini dikatakan oleh Imam Ghazali ilmu mukasyafa ini merupakan puncak. Ya, sebagian arifin orang-orang yang bermakrifat kepada Allah Subhanahu Orang-orang arifin ini orang-orang yang diistilahkan dalam tasawuf itu orang-orang yang sudah sampai kepada Allah sudah kenal secara mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifat ya. Barang siapa yang tidak memiliki bagian dari ilmu ini, maka saya khawatirkan ia akan mendapatkan su'ul khatimah, nauzubillah. Ya. saking berbahayanya perjalanan dunia ini. Begitu banyaknya jebakan, godaan dan sebagainya Maka sebagian orang-orang Arifin mengatakan Siapa yang tidak punya ilmu mukasyafah ini Maka dikhawatirkan dia akan memperoleh su'ul khatimah Maka serendah-rendahnya daripadanya ya serendah rendah orang yang punya ilmu keshafah ini adalah dia pertama membenarkan tasdik ya dia membenarkan bahwa ilmu ini benar adanya ilmu tentang marifat kepada Allah swt kemudian yang berikutnya adalah pasrah kepada ahlinya ya dia pasrah jadi dia menyerah ini ada, ada ahlinya yang berbicara Maka dia pasrah mendengarkan Mengikutinya Dan orang lain berkata Barang siapa yang punya dua pekerti Yaitu bid'ah atau sombong Maka ia tidak dibukakan sedikitpun dari ilmu ini Jadi orang-orang yang Suka menyebut bid'ah, sombong Merasa dirinya lebih benar Ya Maka dia tidak dibukakan ilmu ini Tutup, dikunci Ya dan juga ada yang mengatakan Berasa yang cinta dunia Atau terus-menerus mengikuti hawa nafsunya Maka ia tidak dapat mentah mentahkikannya ya, Menguraikannya Merincikannya Dan kadang-kadang ia mentahkikan ilmu-ilmu yang lain Jadi sangat sangat sedikit sekali dibuka pintu ini Bagi orang-orang yang cinta dunia Atau mengikuti hawa nafsu dan sedikit dikit hukuman orang yang mengingkarinya adalah orang tersebut tidak merasakan sedikit pun dari ilmu itu. Ya? Jadi ada hukuman bagi orang-orang yang menuntut ilmu, dia tidak mau belajar ilmu mukasyafa ini, maka dia terkena hukuman yaitu dia tidak bisa merasakan ilmu ma'rifat ini. Jangankan sampai-sampai apa mau belajar merasakan saja dia tidak tidak terasa seperti orang dicubit dia sedang dicubit tapi tidak terasa bayangkan betapa mengerikan ya dan ia orang yang mengatakan ini berdendang dengan perkataannya wardo liman gaba Anka ka ghaibatah fadaka dambun iqabuhu fi Ridahlah kepada orang yang tidak hadir kepadamu Akan ketidakhadirannya Maka itu Ketidakhadirannya itu adalah dosa Yang hukumannya sudah terkandung dalamnya Dia ya. ya ada orang-orang yang tidak hadir Di satu majelis ilmu Bukan berarti ketidakhadiran itu Suatu aib Tapi Karena hijab ya, Hijab Allah Sehingga orang itu tidak bisa mempelajari ilmu ma'rifat ya, ilmu mukasyafah. Kemudian Imam Ghazili mengatakan, "Dan dialah ilmu siddiqin dan mukarrabin, Siddiqin orang-orang yang jujur dan mukarrabin, orang-orang yang sangat membenarkan keimanan dan orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Saya maksudkan, ilmu mukasyafah adalah ungkapan mengenai cahaya yang tampak dalam hati. Ketika hati itu dibersihkan dan disucikan dari sifat-sifat yang tercela, maka tersingkaplah dari cahaya itu beberapa hal yang banyak nama-namanya telah terdengar sebelumnya, di mana ia ragu beberapa maknanya yang global dan tidak jelas. Maka ketika itu menjadi jelas, sehingga tercapailah makrifat yang hakiki mengenai zat Allah yang Maha Suci, sifat-sifatnya yang kekal dan sempurna, perbuatan-perbuatannya, dan hukumnya dalam menciptakan dunia dan akhirat. Jadi ilmu mukasyafa ini ilmu yang mengungkap rahasia-rahasia zat Allah, sifat Allah, ya perbuatan-perbuatan Allah, hukum Allah, ya. Dan segi pengaturannya bagi akhirat lebih atas daripada dunia yang mengetahui makna kenabian, nabi makna wahyu, makna syaiton, makna lafal malaikat dan setan cara setan musim manusia cara penampakan malaikat bagi para nabi dan cara menyampaikan wahyu kepada mereka mengetahui kerajaan langit dan bumi mengenal hati dan cara perbenturan bala antara malaikat dan setan dalam hati mengetahui perbedaan antara langkah malaikat dan langkah setan mengetahui akhirat surga neraka siksa kubur syirat jembatan mizan, timbangan amal hisap perhitungan amal dan makna firman Allah Ikorok kita baca, kafabinapsi kaliyoma hasibah. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadap amalmu. Dan mana firman Allah yang lainnya? Surah Al-Kabut ayat 64 tadi surah Al-Isra ayat 14. Wa innat dar lahiyal hayawan dan sungguhnya kampung akhirat itu Lebih baik ya Itu kehidupan yang sebenarnya Kalau mereka mengetahuinya Jadi ada dua orang Yang diperlihatkan Sebuah kampung Begitu indahnya Begitu suburnya Begitu asrinya Tanamannya hijau Penuh dengan buah-buahan Pohonnya Tumbuh daun lebat Berbunga Ada sawah di dekatnya Ada rumah-rumah Petani yang sedang menanam sawah ya, Udarnya sejuk Pemandangannya indah Sinar matahari Tidak terhalang sedikit pun Menyinari bumi Kalau kita diperlihatkan pemandangan seperti itu, ditambah terdengar suara gemericik air sungai, ya, maka suara-suara seperti itu, pemandangan seperti itu, sudah terasa sangat indah bagi kita. Tetapi akhirat lebih indah lagi dari yang kita lihat seperti itu, lebih lagi. Kalau di dunia saya sudah indah, maka di akhirat tuh lebih indah pemandangannya daripada yang pernah kita lihat di dunia. Dan makna bertemu dengan Allah Azza Wajalla Jalla Melihat zatnya yang maha mulia Makna dekat daripadanya Dan tinggal di sampingnya Makna memperoleh kebahagiaan dengan menemani Mala'ul a'la Kelompok orang-orang tinggi berwarna tamat di sisinya Berteman dengan para malaikat dan para nabi Dan makna perbedaan Derajat ahli penghuni surga Sehingga sebagainya bisa melihat kepada sebagian yang lain sebagian yang melihat bintang yang cemerlang Di langit yang jauh dan sebagainya Yang perinciannya itu sangatlah panjang karena bagi bagaimana dalam pengertian-pengertian urusan ini setelah membenarkan pokok-pokoknya adalah terdapat makam-makam yang berbeda-beda. Jadi Imam Ghazili mengajarkan kepada kita ilmu mukasyafah ini akan mengantarkan kita untuk melihat bagaimana kedudukan orang-orang yang tinggi. Martabatnya di dekat Allah subhanahu wa ya, ta'ala. Jadi bukan hanya melihat kepada tempat tapi juga melihat kedudukan orang tersebut, martabatnya angkatnya derajatnya ya sebagaimana kita ketahui di dunia raja sultan presiden ya kedudukannya berbeda dengan orang-orang yang rakyat biasa ketika dia duduk saja sudah berbeda sehingga sananya berbeda apalagi singgasana di akhirat sana mana seseorang yang beriman yang sedikit yang muqarrabin mereka itu seperti para raja, para sultan, para presiden yang mulia, para perdana menteri. Ya. Tinggi sekali kedudukan mereka, melebihi kedudukan orang-orang yang punya kedudukan di dunia ini. Sebagian mereka itu melihat bahwa seluruhnya itu adalah perumpamaan-perumpamaan dan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang saleh yaitu sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga dan tidak tergores oleh hati manusia. Bahwasanya tidak ada surga bersama makhluk kecuali sifat-sifat dan nama-nama. Dan sebagai mereka berpendapat bahwa sebagiannya itu perumpamaan-perumpamaan dan sebagainya sesuai dengan hakikat-hakikat yang dipahami oleh lafal-lafal. Demikian juga sebagai mereka berpendapat bahwa puncak makrifat kepada Allah adalah mengakui kelemahan nalar Sebagian mereka mengaku hal yang besar di dalam mengenal Allah dan sebagian mereka mengatakan batas mengenal Allah Subhanahu Wa Taala adalah suatu yang menjadi puncak itikat seluruh orang awam yaitu bahwasanya Dia itu maha mengetahui, maha kuasa, maha mendengar, maha melihat dan maha berbicara. Jadi pemahaman orang tentang ilmu muka syafa ini bertingkat-tingkat. Ada yang mengatakan bahwa surga dan sebagainya itu hanyalah perumpamaan. Jadi zaman dahulu pun sudah ada yang mengatakan seperti itu Ya ada yang mengatakan tuh hakikat yang sebenarnya Ya Nah ini dijelaskan nanti oleh Imam Ghazali Maka kami maksudkan dengan ilmu Mukasyafah itu adalah hilangnya tutup Ya maksudnya hilangnya hijab tidak ada tutup Tidak ada dinding sehingga jelas baginya, transparan baginya. Ya, kejelasan Allah pada hal-hal ini suatu kejelasan yang berjalan seperti jelasnya pandangan nyata yang tidak diragukan. Di sini yang disebut dengan ainul yakin, hakul yakin. Jadi, mata itu sudah melihat, batin sudah melihat juga. Ini sudah tinggi luar biasa. Dan ini mungkin dalam jauh atau wujud manusia Saatnya cermin hatinya tidak bertumpuk-tumpuk karat Dan tidak kotor kotoran kotoran dunia Maka yang kami maksudkan dengan ilmu jalan akhirat Hanyalah ilmu tentang cara membersihkan cermin ini Dari kotoran-kotoran ini Yang mana kotoran-kotoran ini menjadi hijab penghalang Dari Allah yang Maha Suci dan maha tinggi Dari mana sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatan Jadi kita membersihkan diri kita Mensucikan cermin Di batin kita yang kotor ini Inilah maksud Imam Ghazali menulis kitab ini. Dan ini suatu pekerjaan fardu ain. Dan jika satu negeri tidak ada orang yang mengajar ilmu ini, maka penduduk negeri itu berdosa semuanya. Alhamdulillah, Alshukurilah masih ada orang di negeri kita yang mengajarkan ilmu-ilmu tentang bagaimana untuk sampai ke muka syafah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Membersihkan dan mensucikannya itu Hanyalah dengan menahan syahwat, syahwat Atau keinginan keinginan Ini Imam Ghazali mengatakan Kapan yang hebat Cara membersihkan Hati, batin kita Mensucikannya itu sangat tak sederhana Sederhana tapi pada prakteknya tidak mudah. Hanyalah dengan menahan syahwat-syahwat keinginan-keinginan. Ingin ini, ingin itu, mau ini, mau itu. Pengen ini, pengen itu. Karena disitulah akan masuk pintu syahwat itu. Godaan-godaan tuh banyak. Maka disinilah kita perlu melatih, melatih, melatih, melatih, melatih itu menahan godaan ini, godaan syahwat ini. Ya. Dan mengikuti para nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga rahmat dan sejahtera Allah terima atas mereka. Dalam seluruh keadaan mereka, maka dengan kadar apa yang jelas dari hati pendekatan ke arah kebenaran, cemeranglah hakikat-hakikatnya dan tidak ada jalan kepadanya kecuali dengan riadoh latihan jadi ketika kita membaca di dalam satu kitab ini penjelasan tentang sabar mustahil kita akan sabar itu kalau tidak dilatih maka bersiap-siaplah kita setelah misalnya belajar tentang sabar siap-siaplah kita mulai hari itu Melatih Oh ya Allah Hamba ini sedang diuji dengan kesabaran ya Allah Kuatkanlah kesabaran hamba ya Allah Sehingga Allah itu bersama orang-orang yang sabar ya, Seperti kisah Nabi Ayub alaihissalam salam Sabarnya luar biasa ya, Ujiannya luar biasa Sampai hartanya habis Anak-anaknya meninggal dunia Terakhir istrinya meninggalkan dia Kemudian Allah angkat penyakitnya Allah kembalikan anak-anaknya Allah banyakkan keturunannya Allah kembalikan hartanya menjadi banyak Dan Allah kembalikan istrinya Sungguh ini sebuah ujian yang luar biasa Luar biasa tidak mudah tidak berat Maka kita mohon kepada Allah Supaya kita senantiasa Diberikan perlindungan Mohon dilindungi ya, Dari sesuatu ujian Yang kita tidak sanggup memikul Makanya di eh, Surah Abaqarah yang terakhir Ya, ada doa yang Dibaca oleh Rasulullah SAW Rabbana la tu'akhirna Inna sinna Atau akhto'na Rabbana Wala tahmil alaina isron kama hamaltahu Alalazina min qabrina Rabbana wala tuhammilna Ma la ta'a katalan nabi Wa'afu anna Wa'afirlana warhamna anta maulana fansurna 'alal al qaumil kafirin Itu suatu doa yang luar biasa. Ya. Rabbana la tu'akhidzna in nasina aw oh, akhtana. Janganlah kau hukum kami, jika kami ini lupa atau khilaf salah. Rabbana ratu akhizna inna sina awak tuan Rabbana walatahmil alaina Isron kama hamal tahu alalazina mengkabur janganlah kau berikan kepada kami ini suatu ujian kesulitan sebagaimana yang telah menimpa orang-orang sebelum kami yang sangat berat ujiannya. Coba kita lihat Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Nabi Ibrahim semua ujiannya berat-berat Nabi Lut. Ya. Itu para nabi. Rabbana tahmil alaina isron kama hamaltahu alalzin min qabli. Rabbana wala tuhammilna Janganlah kau berikan kepada kami la tuhammilna ma yang apa yang kami tidak sanggup memikulnya. Wa'fu'anna Maafkanlah Wa'firlana Ampunilah kami Wansurna Tolonglah kami ya Allah Wansurna ya. ala qamil kafirin Dari kaum yang ingkar Siapa kaum yang ingkar Yang ingkar itu iblis lah Yang pertama kali ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. maka ketika Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkanlah sujud. Semuanya, apa saja malaikat sujud, malaikat, ilah, iblis, kecuali iblis, aba. Wastakbar Dia enggan Sudah enggan Sombong lagi Kan di zaman sekarang Ada orang-orang yang Ketika aja Yuk kita belajar Mendalami ilmu yang Isinya membersihkan kotoran-kotoran Di hati kita ilmu-ilmu Muka ini Mereka abah was takbar Mereka nggak mau Mereka nyombongkan dirinya, itulah sifat-sifat yang dibawa oleh makhluk tersebut yang engkar. Ya. Maka dikatakan oleh Imam Ghazali di sini tidak ada jalan kepadanya kecuali dengan riyadoh, tidak ada jalan. Ya, jalan untuk membersihkan jiwa ini hanya satu nggak ada jalan yang lain menyariado latihan latihan latihan latihan latihan terus berlatih sampai akhirnya kita menjadi orang yang ahlus sabar ahlus syukur ahlul takwa ahlul maghfira ya Jadi jangan hanya sekedar ahlul ibadah, tapi ahlu taqwa, ahlul takwa, ahlul maghfirah, ahlul sabar, ahlul syukur itu melekat dalam diri kita. Pernah dikisahkan Rasulullah SAW bersama Bilal itu tidak makan hampir satu bulan. Ya, ada dalam satu hadis, bisa. Ya, itu ketika di Mekah. Dan Bilal itu Makan dari pemberian orang Bayangkan orang sekelas Nabi Yang bisa minta sekejap saja Makanan dari langit Menahan dirinya Karena riadoh latih, Berlatih Bersabar Tidak makan Dan orang yang berpuasa Maka dialah orang yang mendapat kemenangan Coba kita perhatikan di zaman Rasulullah Setiap Beristiwa Ramadhan Disitulah terjadi kemenangan kaum muslimin Perang badar Ramadhan Fatul Makkah Pertanggungan Mekah Ramadhan Maka jika kita ingin sukses menang Urusan apapun Ingin berhasil Hajatkan dengan puasa Ya niatkan puasa Karena dengan kita berpuasa itu melatih Melatih Ya, banyak orang berpuasa tidak ngerti hakikat puasa, nggak dapat kecuali lapar dan haus aja Padahal di dalam puasa itu terkandung pelajaran yang luar biasa. Ada menahan nafsu keinginan, menahan syahwat. Ada latihan yang berat di situ. Bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, Dia menahan syahwat, godaan mata, telinga, hati, pikiran oh semuanya. Ini pekerjaan yang tidak mudah Tidak gampang Dan insyaallah kata Imam Ghazali Perincian-perinciannya akan datang di tempatnya Dengan ilmu dan mengajar Inilah ilmu yang tidak tertulis Dalam kitab-kitab dan tidak dibicarakan Oleh orang yang diberi kenikmatan oleh Allah Dengan satu yang daripadanya Kecuali bersama ahli Itulah orang yang bersekutu padanya dengan jalan diskusi Dan jalan rahasia jadi sih Imam Ghazali mengatakan ilmu ini tidak ditulis dalam kitab dan tidak dibicarakan oleh orang yang kecuali orang yang diberi nikmat oleh Allah. Makanya dalam surah Al-Fatihah katakan ihdinash siratul mustaqim Siratul ladzina an'amta Ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Surah al anamta Dia itu jalan orang-orang telah kau beri nikmat atasnya. Apa jalan yang orang diberi nikmat? Inilah jalan ini. orang yang belajar ini. Ilmu ini. Ilmu mukasyafah ini. Ya, itu pengertian yang lebih dalam. Dari Surah Al-Fatihah. Ya, bukan sekedar dia seorang mus Muslim, tapi dia seorang yang semakin takar ilallah mendekat kepada Allah dan semakin takut kepada Allah itulah orang yang diberikan nikmat diberikan rahasia oleh Allah Subhanahu wa taala Jadi sebenarnya ilmu-ilmu ini sebenarnya ilmu rahasia ya Maka yang bisa menyimak mendengarkan juga adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Dan inilah ilmu yang samar yang oleh Nabi SAW dengan sabdanya, "Inna minal ilmi kahai atil maknun la ya illa ahlul ma'rifah. Ma'rifah billahi ta'ala faida notoku bihi lam yajihelhu illa ahlul e billahi ta'ala fala Aliman. Atahu Allah Ta'ala ilman minhu Fa'inna Allah Azza wa Jalla Lam yakhirhu Ith atahu iyahu Sesungguhnya sebagian dari ilmu itu Seperti keadaan sesuatu yang tersembunyi yang tidak diketahui kecuali oleh ahli makrifat kepada Allah Taala. Nah, di sebagian ilmu itu seperti keadaan suatu yang tersembunyi, tidak diketahui kecuali oleh orang yang ahli makrifat kepada Allah Subhanahuwataala. Jika mereka mengucapkannya, maka tidak bodoh padanya kecuali orang-orang tertipu terhadap Allah Taala. Maka janganlah kamu menghina orang alim yang diberi ilmu oleh Allah Taala. Karena Allah Azza wa Jalla tidak menghinanya Ketika dia memberinya dengan ilmu itu Jadi ketika dia ajarkan Orang-orang bilang Ini orang bodoh Maka dia tertipu kan ada orang yang bilang Ilmu ma'rifat itu ilmu Yang sesat nah, Ada yang bilang gitu Tarekan, akhirkan ma'rifat itu sesat Cukup di saja Nah inilah orang yang tertipu Maka janganlah kita menghina orang yang di, alim yang diberi ilmu oleh Allah taala seperti itu karena Allah azza wajalla tidak menghinanya ketika Dia memberinya Ini satu hadis riwayat Abu Abdurrahman As-Salmi dari hadis Abu Hurairah. Ya. Ini luar biasa nih apa yang diucapkan Rasulullah. Maka Abu Hurairah sebenarnya banyak sekali hadis yang belum disampaikan. Seandainya dia sampaikan maka akan dipenggal lehernya Kenapa banyak rahasia-rahasia yang disampaikan Rasulullah juga kepada para sahabat Yang tidak disampaikan kepada sahabat lain ya Rasulullah itu orang yang bijaksana ya Maka ada rahasia yang disampaikan ke Abu Bakar Juga kepada Ali ya Contohnya seperti Ketika Rasulullah wafat saja, orang masih bertanya, tuh "Di mana akan dimakamkan Abu Bakar?" Langsung ngomong, "Aku mendengar dari Rasulullah." Dia pernah berkata, "Tidaklah para nabi itu dimakamkan kecuali di mana tempat dia meninggal di situlah dimakamkan." Padahal itu dari Rasulullah, tapi sahabat nih masih ada yang pro kontra. Mau dimakamkan di mana? Rasulullah ada yang bilang, "Dibaki ada yang..." di Pokoknya ada yang di luar di mana itu. Nah, begitu Abu Bakar bicara seperti itu, orang langsung diam. Kenapa? Karena yang bicara as -shiddiq. orang jujur, enggak pernah bohong. Selesai. Ya. Itulah keutamaan Abu Bakar as -shiddiq. Dan Umar berkali-kali juga mengatakan, "Seandainya tidak ada Ali, celaka Umar." Seandainya Ali tidak ada, celakalah Umar. Di Ali juga banyak mengingatkan Umar. Ya. Yang kedua adalah ilmu muamalah tadi ilmu mukasyafa. Ya. Jadi. Jalan akhirat itu terbagi dua. Yang pertama ilmu mukashafah. Yang kedua ini ada ilmu muamalah. Apa ilmu muamalah itu? Ilmu muamalah ini. ya, yeah, Bukan seperti ilmu muamalah yang eh, sederhana saja. Di sini Imam Ghazali mengatakan ilmu muamalah itu ilmu perihal keadaan hati. Kondisi hati. Jadi, kalau yang pertama tadi dia muka syafa, tersingkaplah jalan Ma'rifatullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, singkap hijab, sehingga kelihatanlah teranglah jalan menuju Allah tersebut, kemudian ilmu muamalah ini itu berbicara tentang situasi kondisi dari hati kita, batin kita. Adapun yang terpuji daripadanya adalah seperti sabar syukur, takut, berharap, ridho, zuhud, takwa, kona'ah Dermawan, mengenal anugerah Allah taala dalam seluruh perkiadaan, berbuat kebajikan, prasangka baik, baik budi pekerti, baik bergaulan, jujur dan ikhlas. Mengenal hakikat keadaan-keadaan, batas-batasan dan sebab-sebabnya disahkan buahnya, tanda-tandanya dan mengobati sesuatu yang lemah daripadanya. Sehingga dia menjadi kuat dan sesuatu yang hilang, sehingga kembali adalah termasuk ilmu akhirat. Ini sangat halus nih, bahasan Imam Ghazali. Kemudian yang tercela adalah takut miskin, marah kepada yang ditakdirkan menipu, dendam, dengki, mencari ketinggian, senang lama hidup di dunia untuk bersenang-senang, sombong, ria, marah, keras hati, bermusuhan, marah, lobak, kikir. Sombong, angkuh, congkak Bangga dengan imat yang datang Menghormati orang yang kaya, menghina orang yang miskin Berbangga diri, beromba-lomba dalam harta Sombong terhadap kebenaran Bergelimang dalam hal yang tidak penting Banyak bicara memuji diri Banyak menghias diri Berminyak air, ujub Banyak membicarakan cacat orang lain Dan melalaikan cacat diri sendiri Hilang perasaan sedih dan takut dari hati Sangat memenangkan nafsu daripada Apabila Merasa diremehkan lemah dalam menolong kebenaran, menjadikan teman zahir atas musuh batin, merasa aman dari tipu daya Allah yang yang maha suci dalam menarik apa saja yang diberikannya, mengandalkan kepada ketaatan, murka, khianat, tipu menipu, panjang angan-angan, keras dan kasar, gembira dengan dunia dan berduka cita karena kehilangan dunia, berjinak hati dengan makhluk dan merasa sepi karena bercerai dan meraih dengan mereka. Penentang, ceroboh, tergesa-gesa Sedikit malu dan sedikit rasa belas kasihan Ini sifat-sifat yang tercela Sangat banyak sekali Dan sangat halus Ya Allah, Ya Rabbi Kau lah yang maha kuat Berilah kami semua ini Kemudahan untuk Senantiasa Memperbaiki Mengevaluasi diri kami Kekurangan kami, ya Allah, bersyukurlah orang-orang yang berilmu yang ingin belajar ini harus seperti ini, karena makhluk-makhluk Allah memohonkan ampun untuk mereka. Bagi orang yang ingin belajar, yang riadoh, berlatih, ini dan yang seumpama dengannya dari sifat-sifat hati adalah ladang kekejian. Dan mengatakan dengan istilah sebuah ladang, ya ladang. Ladang itu kan tempat tumbuhnya tanaman Jadi kalau sifat-sifat itu Jahat itu tumbuh ya Dalam hati kita maka Dalam hati kita ada ladang-ladang Bibitnya, benihnya nah Berhati-hatilah kita dan tempat-tempat tumbuhnya perbuatan-perbuatan yang dilarang Jadi segala hal yang diharamkan oleh Allah itu punya bibitnya ya, Orang tidak berbuat zina kecuali diawali dengan mendekati zina Orang tidak selingkuh kecuali diawali dengan mendekati zina Orang tidak berbuat zina kecuali dengan bergaul dengan orang-orang yang membiasakan perbuatan zina Jadi segala itu punya bibit maka pilihlah teman-teman yang punya bibit yang baik. Bibit akhlak. Jangan takjub dengan orang yang diberikan dunia harta. Jangan, jangan kagum dengan orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu taala, Biasa sih. Dan jangan menghina orang-orang yang kekurangan harta. Kadang-kadang kita ini takjub Kagum kalau lewat Depan rumah orang Rumahnya megah Wih, bagus rumahnya Subhanallah Kagum gitu. Takjub Melihat kantor orang mewah Gedung tinggi besar mewah Takjub terus ngeliat rumah orang miskin, atapnya sudah banyak yang bolong, dindingnya banyak yang robo, jangankan mengantar makanan, ngelihat dari jauh aja udah, wah, apalagi jika kita Melihat nasib orang-orang miskin yang di tepi tepi sungai, tepi-tepi ya, jalan. Orang-orang yang berjualan-berjualan itu berjualan, tepi-tepi jalan tuh Lihat, lihat aja. Berjuang untuk sesuap nasib. Itu satu suap. Mereka tidak paham di mana boleh berjualan mana tidak boleh berjualan Habis jualannya diangkut Lihat orang-orang yang kaya Yang ada di kantor Tidak punya izin Apa pernah ditertibkan Apa pernah diusir, digeledah nah, Bisa membayar, bisa menyogok Orang-orang ya, miskin Apa yang mau dibayar Ya? Nah itulah dikatakan Jadi sifat-sifat jadi, buruk itu Punya ladangnya Benihnya Lawannya adalah Sifat tercela tadi adalah Sifat-sifat yang terpuji Sumber ketaatan Dan pendekatan diri kepada Allah Mengetahui batas-batas urusan ini Hakikat-hakikat sebab-sebabnya Buah-buahnya dan pengobatannya adalah ilmu akhirat Dan fardu ain menurut ulama-ulama akhirat Orang yang berpaling daripadanya adalah Orang yang binasa dari kekuasaan rajanya Raja-raja di akhirat Sebagaimana orang yang berpaling dari amal-amal lahir Orang yang binasa dengan pedang raja-raja di dunia Karena hukum fikih fatwa ahli fikih dunia Maka pandangan ulama fikih mengenai fardu'ain adalah Karena disandarkan kepada kemaslahatan dunia Sedang ini adalah disandarkan kepada kemaslahatan akhirat Seandainya seorang fakir ditanya tentang masalah satu makna dari makna-makna ini sehingga tentang ikhlas misalnya atau tentang tawakal atau tentang menjaga diri dari ria Niscaya dia berhenti padanya padahal itu termasuk fardu bagi, ain baginya. Yang dilengahkannya dan menjadi kebinasaannya di akhirat nanti. Saya ini akan bertanya kepadanya tentang li'an, zihar, berpacu dan mana. Niscaya saya akan datangkan kepadamu berapa jilid dan cabang-cabang yang detail yang akan waktu bertahun-tahun. Sedangkan ia tidak membutuhkan sedikit pun Daripadanya Dan jika dibutuhkan nisya negeri itu Tidak kosong dari orang yang melakukannya Dan cukup lelah baginya Dan ia selalu lelah daripadanya siang dan malam Dalam menghafal dan pelajarin Dan ia lupa apa yang menjadi kepentingan dirinya Dalam agama Apabila hal itu dikembangkan padanya Maka ia berkata saya sibuk padanya Karena hal itu adalah ilmu agama dan fardu kifayah Dan ia menipu kepada dirinya Dan orang lain dalam mempelajari Orang-orang ini Tidak hati kita mempelajari Sibuk dengan hal-hal fikih, ya lupa kepada ilmu akhirat. Ini nah, ilmu, -ilmu fikih dengan ilmu sebagai dari awal kata mengkazali itu nggak bisa dipisahkan. Fikih ilmu tentang dunia, ilmu batin ilmu tentang akhirat dua-duanya nggak bisa dilepaskan, nggak bisa dipisahkan, saudara kembar. Maka orang yang cerdas itu mengetahui Seandainya maksudnya itu menunaikan hak perintah pada fardhu Kepayah ini mendahulukan Fardu Ainnya Bahkan ia mendahulukan banyak dari fardhu fardhu itu Maka berapa banyak negeri yang padanya tidak ada dokter Kecuali dari golongan Zimmi Bayangkan Umum mengatakan Tidak ada seorang dokter muslim Di negeri itu, maka berdosa lah negeri itu Adanya dokter Zimmi Ya Sedih Padahal tidak bisa diterima kesaksian mereka Mengenai sesuatu yang berkaitan dengan ilmu kedokteran Dari hukum-hukum fikih -hukum Kalau dokter Zimi ditanya tentang masalah fikih Terkait dengan kedokteran Itu tidak bisa dijadikan fatwa Karena statusnya jauh pikir Imam Ghazali Betapa pentingnya kita sekarang Melahirkan para dokter-dokter umum Yang faham dengan agama ini Kemudian kami tidak melihat seseorang yang sibuk bekerja padanya dan mereka mendewakan diri secara tidak benar atas ilmu fikir lebih-lebih masalah kilapi dan perdebatan. Sedangkan negeri penuh dengan para fukoha yang sibuk memberikan fatwa-fatwa dan menjawab kejadian kejadian Maka wahai kiranya bagaimanakah fukoha agama memberi kemurahan untuk sibuk dengan fardu kipayah yang telah dilakukan oleh jemaah dan melengahkan sesuatu yang belum ada yang melaksanakannya. Ini tidak ada sebabnya kecuali ilmu kedokteran itu Tidak mudah untuk sampai kepada penanganan wakaf Wasiat pengawas harta-harta anak yatim Menjabat hakim dan pemerintahan Terkemuka di kalangan teman-teman Dan kuasa mengalahkan lawan-lawan Jauhlah ilmu agama penuh bekasnya Karena tipuan mencampur adukan antara ulama yang jahat Jadi bisa dibayangkan Kalau ilmu kedokteran tadi Tidak ada dokter yang muslim Maka akan muncullah banyak sekali kejahatan. Ya ini sudah diprediksi oleh Imam Ghazali, seribu abad yang lalu. Ya, ada dokter-dokter yang ahlaknya jahat, buruk, punya sifat-sifat tercelak, hancurlah, ya, orang-orang yang berada di masyarakat. Ya, dokter yang tidak takut kepada Allah jadi kebinasaan lah bagi masyarakat di sana lagi di daerah itu tidak ada dokter yang Muslim maka berdosa lah negeri itu karena tidak ada seorang dokter yang beragama Islam maka para pendengar kajian ini silahkan nanti anaknya disekolahkan ke dokteran ya nanti jadi dokter yang taat kepada Allah sebaliknya yang takut kepada Allah si Allah Ta'ala lah tempat Memohon pertolongan dan kepadanya Memohon perlindungan agar kita lindungi Dari tipuan ini Yang membuat kemurkan Allah Ta'ala yang maha pemurah Dari tertawaan syaitan Orang-orang yang warak dari ulama zahir Mengaku kelebihan ulama batin Dan pemilih hati yang jernih Imam Syafi'i adalah duduk di hadapan Syaiban Syai Seorang pengembala Sebagaimana duduknya anak kecil Di sekolah, lalu dia bertanya Bagaimana ia membuat ini dan ini Lalu dikatakan kepadanya Seperti kamu orang badui ini bertanya Maka ia Imam Syafi'i menjawab Semuanya hal ini sesuai dengan apa yang kamu lupakan Bayangkan Imam Syafi'i Duduk di hadapan Syaiban Ya Seperti anak kecil Ya Ahmad bin Habal dan Yahya bin Mu'ain berbeda pendapat terhadap ma'ruf al-kharqi sedang mengenai ilmu zahir ia tidak berderajat dengan keduanya keduanya bertanya kepadanya bagaimana sedangkan Rasulullah SAW terbesabda ketika ditanya kepadanya kaifa naf'alu idha ja'ana amrun lam najidhu fi kitabin wala sunnatin sallallahu alaihi wasallam salus Salus shuran, shura Bagaimana ia berbuat Apabila datang kepada kami Urusan yang tidak kami jumpai Dalam kitab Quran dan sunnah Lalu beliau bersabda Bertanyalah kepada orang-orang soleh Dan jadikanlah urusan itu Sebagai bahan musyawarah dengan mereka Oleh karena itu dikatakan Bahwa ulama zahir itu adalah Hiasan bumi dan kerajaan Sedangkan ulama batin adalah Hiasan langit dan alam malakut jadi ulama zahir, ulama batin ini penting Jadi jangan tahu ahli fikih saja Tapi tidak tahu Tentang ilmu batin manusia Ilmu mukasyafah Junid rahimullah berkata Junid al Dadi, Pada suatu hari guruku bertanya Kepadaku, siapakah teman dudukmu Ya, Ini Junaid ditanya sama gurunya Siapa teman dudukmu Maka dia berkata Al-Muhasibi Maka gurunya berkata Ya benar Ambillah ilmunya Kesopanannya Dan tinggalkanlah dari engkau Pemecahannya dalam ilmu kalam Dan kembalikanlah kepada para ulama ilmu kalam Kemudian ketika saya berpaling Saya mendengar dia berkata Semoga Allah menjadikan ahli hadis yang sufi Dan jangan dia jadikan kamu Menjadi sufi yang ahli hadis ia mengisyaratkan bahwa orang yang mendapat hadis dan ilmu, kemudian ia bertasawuf, maka ia akan mendapat kemenangan. Dan orang yang bertasawuf sebelum berilmu, maka akan membahayakan dirinya sendiri. Nah, ini pentingnya kita mempelajari hadis sebelum tasawuf. Ya, syariatnya dulu, tasawufnya ibarat jalan terekat Hakikan marifatnya. Jadi, ada tatanan syariat. Tarekat, hakikat marifat, dalam itu hadis Quran, Quran hadis ijma' kias asar sahabat ya, ini ilmu zahir nah, baru ilmu batinnya tasawuf ya, nah, itu akan membaguskan ahlak kita jika kamu bertanya mengapa kamu tidak memasukkan ilmu kalam dan falsafat dalam ilmu. Yang telah jelas bahwa keduanya tercela atau terpuji. Ketahuilah bahwa hasil yang dikandung oleh ilmu kalam ialah dalil-dalil yang bermanfaat. Al-Quran dan hadis-hadis itu melengkapinya. Yang di luar dari Quran dan Sunnah, maka ada kalanya perdebatan yang tercela dan termasuk perbuatan yang bid'ah yang menjelasnya akan kemudian. Dan ada kalanya menyebarkan keburukan yang menyangkut dengan kelompok-kelompoknya dan memanjang lebarkan dengan mengambil kata-kata yang kebanyakan batal dan salah. Direndahkan oleh dan ditolak oleh pendengaran. Dan sebagainya lagi masuk pada suatu yang tidak ada hubungannya dengan agama. Dan sedikit pun tidak dikenal daripadanya pada masa pertama. Masuk padanya itu secara global Allah termasuk bid'ah. Tetapi hukumnya sekarang berubah karena terdapat bid'ah yang memalingkan dari ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Dan muncullah golongan yang menggabungkan syubhat, Dan mereka menyusun kata-kata karangan. Maka sesuatu yang larang itu menjadi hukum daruri dan diizinkan bahkan menjadi fardu supaya dan itulah perkiraan yang dihadapi oleh orang yang membuat bid'ah apabila ia bermaksud untuk mengajak bid'ah itu sampai batas tertentu insya Allah ta'ala akan kami sebutkan pada bab berikutnya Adapun pun bukanlah ilmu yang mandiri tapi ilmu filsafat itu terdiri dari 4 bagian Nah, Muhammad Ghazali ini ahli ilmu filsafat. ya, jadi kita yang menjelaskan ilmu filsafat, beliau pakarnya Bila bagi bersahabat itu jadi 4 4 Pertama ilmu ukur dan ilmu hitung Kedua ilmu ini boleh Sebagaimana penjelasan terdahulu Dan tidak dicegah dari keduanya Kecuali orang yang dikhawatirkan melampaui batas Kepada ilmu-ilmu yang tercelah Karena sebagian besar orang-orang yang terlatih Padanya telah keluar daripadanya Kepada bid'ah bid'ah Maka orang yang lemah dijaga daripadanya Bukan karena materi keduanya Sebagian anak itu dijaga dari tepi sungai Karena dikhawatirkan dia jatuh ke dalam sungai dan sebagaimana orang yang baru saja masuk Islam dijaga dari pergaulan orang kufur Karena dikhawatirkan atasnya Dalam pada itu orang yang kuat itu tidak disunahkan bergaul dengan orang-orang kufur itu Yang kedua ilmu mantik, logika Yaitu membahas tentang segi dalil dan syarat-syaratnya Batas dan syarat-syaratnya Keduanya termasuk dalam ilmu kalam Yang ketiga ilmu kutuhan atau ilahiyat itu membahas tentang Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya Dan itu termasuk dalam ilmu kalam juga Sedangkan para filosof itu tidak menyendiri padanya dengan bentuk yang lain dari ilmu Tapi mereka menyendiri dengan aliran-aliran, sebagainya kufur dan sebagainya bid'ah Dan sebagaimana kemuktazilahan itu bukan ilmu yang mandiri, tapi dia milik sekelompok mutakalimin Orang-orang yang ahli pembahasan dan penawaran itu menyendiri dengan aliran-aliran yang batal Maka demikian juga para filosof Jadi para filosof ini suka menyendiri ya. Ilmu alam Sebagainya bertentangan dengan syarat dan agama yang benar Itu adalah kebodohan dan bukan ilmu Sehingga dimasukkan ke dalam bagian-bagian ilmu Dan sebagainya membahas tentang sifat-sifat tubuh kehususan khususnya Cara beralih dan berubahnya tubuh-tubuh itu Itu mirip dengan pandangan para dokter Hanya saja para dokter itu melihat tubuh manusia secara khusus Dari segi sakit dan sehat Sedangkan mereka melihat seluruh tubuh dari segi berubah dan bergeraknya Tapi ilmu kedokteran mempunyai kelebihan daripadanya Yaitu ilmu kedokteran itu dibutuhkan jika demikian maka ilmu kalam jadi termasuk dalam golongan perbuatan wajib upaya untuk menjaga hati orang-orang awam dari pengkhayalan orang yang buat bid'ah karena hal itu terjadi dengan terjadinya bid'ah sebagaimana kebutuhan manusia menyewa pengawal di jalan haji karena terjadinya kezaliman dan suasana bangsa Arab seandainya bangsa Arab itu telah meninggalkan permusuhan mereka maka menyewa penjaga itu tidak termasuk syarat-syarat perjalanan haji oleh karena itu seandainya orang yang berbuat bidah itu telah meninggalkan kesalahan-kesalahannya maka tidak butuh untuk menambah atas apa yang dikenal pada masa sahabat rasulullah saw itu perbagian ilmu filsafat ya jadi ilmu filsafat ini bukan ilmu yang mandiri tapi dia tersusun dari empat ada ilmu iku, ilmu ukur ilmu hitung ilmu mantik logika ilmu kilihat ketuhanan Tuhanan dan ilmu alam, ya ini luar biasa nih Imam Ghazali kajian, jadi ilmu tersusun dari empat tadi, jadi jangan dipisah-pisah, ini orang sekarang kita lihat, ya banyak sekali orang belajar filsafat. Persahabatnya seperti apa dulu Dipilah-pilah Sebenarnya tersusun ya? Dia bukanlah ilmu tersendiri Tapi terdiri dari empat susunan bagian itu. Hendaklah muntah kalimin, Yaitu ahli ilmu kalam itu mengetahui batasnya dalam agama Sedangkan kedudukannya dalam agama adalah Seperti kedudukan pengawal dalam perjalanan haji Jika pengawal mengosongkan pengawalannya Nisi tidak termasuk orang yang berhaji dia mutakallimin jika mengosongkan diskusi dan pembelaan tidak menempuh jalan akhirat dan tidak sibuk dengan mendidik dan memperbaiki hati. Ia tidak termasuk golongan ulama agama sama sekali. Dia orang mutakallimin itu jangan enggan untuk berdiskusi. Ya. Mendidik, memperbaiki hati. Ya, karena dia bertugas mengawal orang-orang sehingga sampai dalam perjalanan syariat. Di sisi mutakalimin itu tidak termasuk dalam agama. Kecuali akidah yang padanya ia bersyukur dengan seluruh orang-orang awam. Itu termasuk amal-amal lahir hati dan lidah. Ia berbeda dari orang umum dengan pekerjaan debat dan penjagaan. Adapun ma'rifat kepada Allah Ta'ala sifat-sifatnya. Perbuatan-perbuatannya dan seluruh apa yang telah kami tunjuk dalam ilmu mukasyafah. Maka tidak diperoleh dari ilmu kalam, bahkan hampir-hampir ilmu kalam itu tirai daripadanya dan pencegah daripadanya. Sampainya itu hanyalah dengan mujahadah kesungguhan yang dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai mukaddimah bagi petunjuk. Dimana Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَا هَدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا وَإِنَّ Orang-orang yang bersungguh-sungguh, berjihad bukan jihad dalam artian perang angkat senjata jihad dalam artian bermujahadah dengan nafsunya melawan hawa nafsunya mengendalikan hawa nafsunya ya mengontrol keinginan syahwat-syahwatnya seperti yang dijelaskan di depan itu membuang sifat-sifat tercela dari dirinya di saya kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami bayangkan Allah memberi petunjuk kasih jalan dibimbing sama Allah Ya orang-orang yang muka syafa ini Dibimbing sama Allah terus Tunjukkan jalan-jalan Dan Allah Selalu bersama orang-orang yang sini. Jadi kalau kita belajar ilmu kalam Dan meninggalkan ilmu muka syafa Berarti kita sudah tercegah Untuk memahami mengenal Allah Subhanahu taala. Jika saya berkata Sungguh saya berulang kali menyampaikan mutakalimin itu untuk menjaga akidah Orang-orang om dari kekacauan orang yang membuat bid'ah Sebagaimana batas pengawal adalah Menjaga pakaian orang yang berhaji Di rampasan orang Arab Dan berulang kali saya sampaikan Batas faqih itu adalah memelihara undang-undang Yang dengannya itu penguasa menahan kejahatan Sebagian orang-orang bermusuhan Dari sebagian yang lain Keduanya itu adalah dua tingkatan yang turun dibandingkan dengan ilmu agama. Ulama umat yang terkenal dengan pengutamaan adalah para fuqaha mutakalimu Mereka adalah makhluk yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimanakah derajat mereka menurun sampai kepada kedudukannya rendah dibandingkan dengan ilmu agama. Ketahuilah bahwa orang yang mengenal kebenaran orang-orang adalah bingung dalam hambatan-hambatan kesesatan maka ketahuilah kebenaran itu Indonesia kamu mengetahui orang-orang yang benar dia kamu menempuh jalan kebenaran itu ini dikatakan eseni ali kenalilah kebenaran itu maka kamu akan mengetahui orang-orangnya ya jangan mengenal kebenaran itu dari orang dari subjek tapi kenali yang benar itu kamu akan dikenalkan dengan subjek-subjeknya orang orang Dan jika kamu puas dengan taklit dan melihat kepada derajat-derajat atau tingkat-tingkat keutamaan yang masuk di kalangan manusia, maka janganlah kamu lari dari sahabat dan tingginya kedudukan mereka. Sungguh orang-orang yang telah saya sebut kemukakan penyebutan mereka sepakat atas, ketemukaan, atas keutamaan mereka para sahabat dan mereka dalam beragama tidak ditemui tujuan nafsu mereka dan tidak menyelidikan derap langkah mereka. Mereka tidak terkemuka dengan ilmu kalam dan fikih, namun mereka terkemuka dalam ilmu akhirat dan menempuh jalannya. Ya para sahabat itu bukan ahli ilmu kalam Tapi dia tidak ahli fikir Tapi mereka hatinya dengan akhirat luar biasa Abu Bakar adalah tidaklah melebihi manusia Dengan banyaknya puasa, sholat, dan banyak riwayat Fatwa dan ilmu kalam Tetapi dengan sesuatu yang mulia dalam badannya Sebagai menyaksikan oleh jendungan Rasulullah SAW Maka hendaklah keinginan untuk menuntut rahasia itu Dan itulah pertama yang indah dan mutiara yang tersimpan Ya Abu Bakar tidak banyak meriwayatkan hadis tapi kedudukannya mulia di sisi Rasulullah SAW, Di sisi Allah taala Tinggalkanlah darimu apa yang sesuai Dengan kebanyakan manusia Atas apa yang diagungkan dan dihormatinya Karena beberapa sebab dan penarik-penarik yang diperinci Itu panjang Rasulullah diwafatkan dengan meninggalkan ribuan sahabat Rasul, Ribuan sahabat Sesungguh seluruhnya mengetahui tentang Allah Rasulullah menguji mereka Sedangkan di kalangan mereka tidak ada seorang pun Yang baik dalam membuat ilmu kalam Dan tidak menegakkan dirinya untuk berfatwa Kecuali belasan orang Ibnu Umar Ibnu Radiallahu termasuk golongan mereka ini Apabila dia ditanya tentang fatwa Maka ia menjawab kepada orang yang ditanya itu Pergilah pada fulan Amir yang mengurusi urusan-urusan manusia Letakkanlah di tengkuknya ya, Jadi orang zaman sahabat itu Kalau ditanya fatwa oh, Tanya itu sama Amirmu, pemimpinmu ya? Jangan tanya saya Padahal dia seorang yang faham dengan agama, pergilah kepada Fulan, Amir yang mengurusi urusan-urusan manusia, dan letakkanlah tengkuknya sebagaimana isyarat bahwa fatwa mengenai putusan-putusan dan hukum-hukum termasuk mengikuti pemerintahan dan kuasa. Jadi, dalam kajian Imam Ghazali ini, wajibnya patuh kepada pemerintah, penguasa itu sudah terlihat di sini. Ketika Umar adalah meninggal, ilmu masuk berkata Telah meninggal 9 dari 10 9 per 10 ilmu Lalu dikatakan kepadanya Apakah kamu katakan hal itu Sedangkan di kalangan kita terdapat sahabat-sahabat besar Lalu ilmu masuk menjawab Saya tidak menghendaki ilmu fatwa dan hukum Namun saya kehendaki ilmu mengenal Allah Ta'ala Luar biasa Umar Begitu dia wafat Dia adalah orang yang sangat mengenal Allah Soal fatwa hukum dia bukan ahlinya. Ada yang lebih ahli dari Umar. Imam Mas'ud, Imam Abbas, Imam Umar, Ali. Tapi soal mengenal Allah, Umar lebih jagonya. Apakah kamu lihat bahwa ia menghendaki ilmu kalam dan debat? Maka bagaimana keadaanmu tidak lomba untuk mengetahui ilmu yang meninggal 9 per nya dengan meninggalnya Umar? Dan Umar lah yang menutup ilmu kalam dan debat Dan ia memukul sahab, sabir dengan cambuk ketika ia mengajukan soal kepadanya Mengenai pertentangan dua ayat kita, kitabullah Umar mendiamkannya dan menyuruh manusia untuk mendiamkannya Ada pemberkataanmu bahwa orang-orang yang terkenal dari kalangan ulama adalah fuqoha dan mutakalimin Maka ketahuilah bahwa apa yang dengannya diperoleh utama di sisi Allah itu suatu, Sedangkan apa yang dengannya diperoleh keutamaan di sisinya manusia adalah sesuatu yang lain Abu Akar Siddiq terkenal karena menjabat Khalifah Padahal dia mendapat keutama dengan rahasia yang terhormat dalam hatinya ya. Umar terkenal dengan politiknya Sedangkan keutamanya adalah dengan ilmu mengenal Allah SWT Yang mana sembilan persebut ilmu itu meninggal dengan meninggalnya Umar Dan dengan tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Azza Wajalla Dalam pemerintahannya, keadilannya dan belas kasihnya kepada makhluknya Itu adalah urusan batin dalam rahasianya Adapun pun seluruh amal-amalnya yang lahir tertampak. Maka terbayang keluar dari orang yang mencari pangkat nama sumah dan yang senang terkenal. Maka terjadilah terkenal itu dalam suatu yang menasakkan. Sedangkan keutamaan itu dalam rahasia yang tidak terlihat oleh orang. Ini keutamaan Umar bin Khattab. Dia mengetahui yang rahasia-rahasia. Para fukoha dan mutakalimun itu seperti khalifah, hakim, dan ulama. Mereka terbagi-bagi. Sebagian dari mereka ada yang menghendaki Allah yang suci dengan ilmunya, fatwanya dan belaan terhadap sunnah nabinya. Dan ia tidak dituntut riak. Dan ia tidak menuntut riak dan sumah mereka. Itulah orang-orang yang mendapat keridhaan Allah Ta'ala, di mana aku tahu mereka di sisi Allah adalah karena mereka mengamalkan ilmu mereka dan karena mereka berkemauan kepada Allah. Zat yang mahasiswi dengan fatwa dan pandangan mereka, sungai setiap ilmu yang diamalkan itu adalah perbuatan yang diusahakan dan tidak seluruh amal itu adalah ilmu. Seorang dokter dapat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan ilmunya Maka ia diberi pahala atas ilmunya dari segi ia beramal karena Allah Seorang penguasa sultan juga menjadi penengah di antara makhluk Allah Maka ia diadir dari sisi Allah yang Maha suci dan diberi pahala Bukan karena ia bertanggung jawab dengan ilmu agama Tapi dari segi dia menyandang perbuatannya dengannya Bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan ilmunya Jadi seorang pemimpin bisa menjadi orang yang sangat dekat kepada Allah Dari dari Allah karena dia membawa manusia untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kita akan sambung di ke kesempatan yang lain ya. Karena masih panjang ini bahasan kita. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita semua demi kemudahan. Alakumurabik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.